Daily Dos Persens Lima hal dalam hidup yang wajib untuk dijadikan prioritas Setiap orang tentu menginginkan hidup yang bahagia dan tenang Namun mewujudkan itu tak semudah yang kita bayangkan ada saja berbagai tantangan yang bisa ditemui dan menguras banyak tenaga bahkan dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup maka dari itu, merancang hidup yang prioritas dapat menjadi langkah awal guna mencapai kehidupan yang seimbang. Dengan mengatur segala skala prioritas, maka itu dapat membuat kita bisa fokus dalam bekerja dan beraktivitas tahu mana yang harus diwujudkan terlebih dahulu. Artinya dengan begitu hidup, bisa lebih terarah. Biasanya orang yang memiliki prioritas yang baik tentu bisa memiliki peluang besar dan dapat mengambil keputusan yang baik dalam menghadapi perubahan. Terkait soal prioritas, tentu setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Berikut ini setidaknya ada lima hal dijadikan dalam hidup sebagai prioritas. Yang pertama, mimpi atau tujuan hidup. Setiap orang harus memiliki tujuan hidup yang jelas agar dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Orang yang tak memiliki tujuan hidup tentu akan merasakan kegelisahan dan seakan memiliki banyak masalah yang sukar untuk diselesaikan. Hidup hanya akan terasa bermakna ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu menciptakan perbedaan dalam dunia ini, itu mesti harus dimulai dari dalam dirimu sendiri. Yang kedua, keluarga dan pertemanan. Keluarga dan teman menjadi salah satu hal yang sangat berharga dalam hidup. Maka dari itu, penting bagi kamu untuk memperhatikan keluarga dan teman yang mendorong diri kamu berkembang. Waktumu dengan teman dan keluarga akan terus berkembang sepanjang hidupmu yang bisa saja mudah melupakan seberapa penting mereka bagi kamu. Untuk itu luangkanlah waktu 1-2 jam secara rutin dengan mereka setiap hari. Yang ketiga, kesehatan. Hal tak bisa dinafikan kalau kesehatan adalah harta yang sangat berharga dalam hidup dan penting untuk diprioritaskan agar tetap dijaga. Maka penting kiranya untuk selalu menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, dan jiwa sekalipun, karena semua yang kamu miliki tentu tak akan berarti jika kamu nggak sehat. Yang keempat, waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas, Sekalinya dihabiskan tentu tak bisa dikembalikan lagi. Untuk itu, janganlah pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna dalam hidupmu karena bisa saja akan dilanda rasa penyesalan. Hargailah waktu dengan memakainya untuk melakukan kegiatan yang memberi makna dan kebahagiaan bagi hidup kamu. Dan yang terakhir, Ilmu dan pembelajaran. Janganlah pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah bosan memberi pelajaran. Kalau kamu berhenti belajar, maka dari situ pula kamu akan berhenti tumbuh dan berkembang. Gak ada kesuksesan yang diraih secara gampang, tetapi selalu untuk perjuangan dan proses pembelajaran secara terus-menerus. Apalagi dunia terus berkembang maka penting kiranya kita harus memang butuh belajar. Nah, itulah lima hal dalam hidup yang penting untuk diprioritaskan. Orang yang mampu memprioritaskan segala aktivitasnya secara baik. Tentu mereka dengan mudah menggapai kesuksesan mereka dengan bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan.